Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar yang sangat spesial untuk kita semuanya Kali ini kabarnya dari Papa Tilar Di laman akun Instagram Papa Bilar Mengunggah foto momen kebersamaannya Dengan para sahabat tim Masya Di acara ultah partinya Papa Bilar yang ke-27 tahun spesial kejutan dari bunda lesti ini masya allah banget ya bahagia, bangga dan pasnya terharu nih sahabat ya melihat momen dimana bunda lesti kasih surprise atau kejutan untuk suami tercintanya di postingan ini pun papa bilar menuliskan sebuah kalimat panjang di situ papa bilar mengatakan ulang tahun terspesial bagi gua Gua dapet suite 27 ketika dulu gak sempat ngerayain suite haha. <tuh> Terima kasih banyak buat istri tercinta Lesti Kejora yang udah nyiapin ini semua. Yang ternyata dari tahun lalu. Itu sebabnya venue-nya sama dengan venue akar kita. Terima kasih juga kru yang terlibat, teman-teman, serta rekan-rekan yang hadir. Serta orang-orang yang sudah mendoakan Insya Allah Doa baik akan kembali Ke yang mendoakan Amin Masya Allah banget ya Maaf nggak bisa di tag satu-satu Kata Papa Bilar Masya Allah banget ya Mudah-mudahan doa baik dari kalian Itu kembali Untuk kalian juga Masya Allah banget ya Kita bangga Bahwa Lesti dan Rizki Bilar Banyak yang mendoakan Banyak yang mensupport Dengan tulus kita lihat juga persahabat ya Di komentar banyak sekali tanggapan dan respon Salah satunya dari Bang Adi Sky ikut menanggapi Anjay, rame kan? Kata Bang Adi tuh, allah banget ya Dan kita lihat juga nih Ada tanggapan lain dari Papa Bilar ya Udah pada dengerin lagu terbaru dari Lestik Kejorang nggak Katanya tuh, wow Ini tentunya info dari Papa Bilar nih persahabatnya Bahwa lagu single terbaru Buda Lestik Kejora sudah rilis kita trendingkan, kita boomingkan untuk single baru idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Bunda Lesti Kejora Ini baru saja memposting momen romantis di acara Ultah papa Bilar Ini acara party persahabat ya Masya Allah momen yang sangat membahagiakan sekali yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar semalam dan kita lihat juga persahabat ya, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Allah kabul, amin, tuh Do, doa dari Bunda Lesti ya Yang sangat mengharukan, yang sangat luar biasa Doa tulus diberikan untuk sang suami tercinta Di postingan ini pun tentu banyak sekali ya tanggapan komentar dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun rosa anuskerles24lar So sweet bahagia terus ya kalian, amin So sweet bahagia terus untuk Lesti dan Rizky billar. Semoga rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Sebelumnya juga persahabat ya Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan video ini model video klip, persahabat ya, single terbarunya Bunda Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup Dan kita juga salvo kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti Seneng banget, aku dapat kesempatan kembali menyanyikan karya terbaik Kaadibal Tuh, ternyata ciptaan Kaadibal nih, persahabat ya Semoga single terbaru aku sekali seumur hidup dapat menghibur teman-teman semua. Musik videonya sudah tayang di Youtube Trident Entertainment. Masya Allah banget ya. Kita bangga Alhamdulillah Lesti dikasih kesempatan lagi untuk menyanyikan karya terbaik ke Adibal. Masya Allah banget ya. Karya ke Adibal memang the best banget. Dinyanyikan oleh orang yang super duper. Kualitas suaranya memang terjaga dengan baik Bunda Lesti Kejiora ini luar biasa Mudah-mudahan booming, trending, dan diminati oleh banyak orang Kita lihat juga persahabat ya kabar dari 3D Entertainment Masih mengunggah video atau model video klip single baru ya Bunda Lesti Kejiora Namun persahabat ya, kita juga sawpok kalimat caption yang dituliskan Disitu 3D Entertainment mengatakan 8 tahun berkarir menjadi penyanyi single terbaru Lesti Sekali seumur hidup menandai rangkaian Lesti Sewindu Musik videonya sudah dapat kamu tonton di Youtube 3D Entertainment Mudah-mudahan persahabat ya, ini banyak diminati oleh semua kalangan kita tentunya bangga dan pastinya kita bahagia Alhamdulillah ya 8 tahun berkarir Menjadi penyanyi single terbaru Lesti Sekali seumur hidup menarik rangkaian Lesti Sewindu Tuh Hashtagnya Lesti Sewindu Masya Allah pasti lagu kali ini bisa trending Di Youtube kayak lagu-lagu sebelumnya Amin Untuk berikutnya prasabat disimak juga Ini ada momen spesial yang kita dapatkan Video Bunda Lesti Kejora saat tiba di lokasi Fresh Conference launching single barunya. Pesahabat ya, perhatikan Bunda Lesti, Masya Allah, cute banget ya. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan kabar gembira juga. Ini langsung dari Pak Yonatan saat Fresh Conference launching single Lesti Kejora. Ini kabar gembira yang kita dapatkan adalah bahwa nanti akhir tahun bakal ada konsep Lesti, yaitu konser persahabat ya. Masya Allah kita siap-siap gaskun untuk menyaksikan konser Bunda Lesti. Ini juga yang paling diinginkan oleh warga Konoha. Kita simak ya antusias dari warga Konoha. Di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan. Dari Ratih Lasandara mengatakan Aku nangis sesegukan Masya Allah wajib kita trendingkan Lagunya bagus banget Yuk kita kompak lagi Semangat Wah wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga tanggapan lain Diberikan dari akun Instagram Siti Nurhayati 9454 mengatakan Wah amin Mini konser Lesti Kejorak Katanya itu luar biasa Kita lihat juga di komentar selanjutnya Diberikan dari akun Pecinta Kiut mengatakan, Ya Allah, dari sekarang aku mau doa semoga pas Lesti konser, suami nginjinin aku nonton ke Jakarta. Amin. Masya Allah banget ya, diniatkan ya. Mudah-mudahan diizinin untuk nonton konsernya Bunda Lesti nanti di akhir tahun. Ini konsep Bunda Lesti yang akan disiapkan oleh Pak Yonatan. Masya Allah banget ya, kita bangga. Ini juga Kabar yang sangat menggembirakan untuk keluarga Konoha Semoga apa yang diniatkan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Masya Allah banget ya dan kita lihat juga Ini vitamin yang sangat bahagia Akhirnya dikasih semangat tuh oleh Abang Fatih untuk semuanya Ayo kita streaming lagu bunda dari sekarang juga kita boomingkan, kita trendingkan tahan henti-hentinya mengingatkan kalian ya, Karena ini adalah karya terbaik Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan karya terbaiknya Bisa melampaui Dan bisa sukses Lebih dari lagu-lagu sebelumnya Amin Kita lihat juga persahabat ya, Dukungan memang luar biasa Salah satunya dari Lesti Lovers purwasuka yang mendukung langsung Bunda Lesti Kejora Perhatikan momen saat Bunda Lesti bersama Lesti Lovers Ini langsung di lokasi nih persahabat ya Ini di lokasi Fresh Conference Launching single barunya Bunda Lesti, Masya Allah tetap kompak ya Untuk Lesti Lovers, Lestla Lovers Dan lovers Kita tentunya keluarga Kita kompak dan solid Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar gembira selanjutnya yang kita dapatkan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.